Oke okay guys, kembali lagi di sini bersama gua dengan modal 57.000 ya guys ya. Dan di sini gua bermain di mana lagi? Cuk, bunga mataharinya udah kena guys ya. Dan di mana lagi kalau bukan bermain di rupiah 138 ya guys ya. Karena di sini gua mau nyari pola-pola dulu ya guys ya buat kalian untuk yang mau modal-modal nyocol ya guys ya. Dan di sini Jangan lupa untuk selalu support gua dengan cara klik. Oi anjir. Langsung dikasih free shopin ya guys. Ya. Di guys dengan modal 57.000 guys. Modal 57.000 apakah kita dikasih dan menjadi sultan ya guys. Ini jaringannya kenapa babi? Duh, jaringan kenapa ya guys ya? ini jaringannya kenapa ngantit ngantit bintangnya udah turun tuh kena bintangnya jaringannya kak pepe ya guys ya jaringan kayak pepe cuk ini apakah pertanda ya guys ya apakah ini pertanda meskipun dengan jaringan seperti ini pertanda-pertanda kah kah? kayak Ki anjir bunga matahari nggak mau kena lagi kurang satu pada ini paling gua benci cok Jaringan kayak gini ini udah paling anjir banget emang Aduh hmm, Anjir Ijo tos kena Bi Aduh kenapa jaringan ini apa gua belum bayar wifi ya guys ya Masih di awal bulan padahal Padahal kemarin gua udah bayar wifi ya guys ya Tapi kenapa ini jaringan kayak Aduh ngentot aduh gak tahu lagi gua co jaringannya kenapa ya guys ya nih gua sebel banget nih kayak gini nih bangke tapi kita tidak tahu hasilnya seperti apa ya guys ya karena udah dikasih beberapa detik waktu anjir gua kira udah nggak ngelag lagi bangke ternyata masih ngelag ya guys ya mohon maaf ya guys buat kalian semua yang nonton kalau terganggu ya guys ya Mungkin jaringannya gua ini guys yang kayak gini guys. Tapi gua gimana gimana ini dikasih free spin cok tapi cok. Gimana ya kan? Buat kalian semua jangan lupa untuk selalu support gua dengan cara ngasih dikasih 287 guys dengan modal 57000 ya guys ya. Modal 57000 nah ini di isinya gua o gua open ya guys ya. Gua nyari petir di sini guys. da dah dah. Da, da, da, da ini coba gua apa ya, gua baik ya, Entahlah. gua bingung juga sama jaringan ini gua, wifi gua kenapa coba ya, tolonglah guys, buat pengguna-pengguna apa yang kerja di wifi Wi-fi janganlah kayak gini, jadi kan gua jadi nyocol gini kan agak terganggu ya kan, ya elah, ya, yeah. tapi nggak apa-apa, ini udah agak lumayan ya guys ya agak lumayan dan tapi ini kuningnya belum dikasih motor oh kuning sama hijau tos keturunya guys ya kuning anjing alik ini bunga matahari anjing kurang satu bunga mataharinya cuss petir anjing cow bunga mataharinya gak mau konek ya guys ya aduh bangke bangke nampaknya ini gua nggak akan lama-lama ya guys yang di sini karena jaringan wifi gue nggak bagus guys tapi gua terusin dulu aja ya guys ya siapa tahu ini pertanda-pertanda ya guys ya pertanda apa enggak tahu pertanda rumket atau pertanda JP ya guys uh, anjing babi cok jaringannya kenapa kayak gini cok cok ini benci banget gua kayak gini babi babi dikasih nice tapi kenapa ya jaringan kayak gini ya guys ya jaringannya kayak babi loh cok cok Jaringan, jaringan. ayolah tolonglah, tolonglah, tolonglah, tolonglah, tolonglah, tolonglah. Udah, udah, udah, udah oke, okay. udah oke. Okay. Ini udah, udah oke okay nih. Jaringannya udah oke okay nih. Anjing, kenapa ketika mau ngeluarin petir jaringannya kayak babi, Cuk. Bo. Hmm, cing. Gua bayenya 240 ya, guys, ya. Gua bayenya 240 dan di sini gua dikasih kemenangan 298 ya, guys, ya ya udah JP meskipun ini eh, anjing paksa apapun anjuk bintangnya kurang satu bulan kurang satu tapi di sini udah dikasih kemenangan 348 ya guys ya eh masih lanjut hijotas kayaknya paksa nggak mau dipaksa buat kalian semua thank you thank you dan jangan lupa untuk selalu support gua dengan cara klik tombol like share dan di subscribe ya guys ya karena di sini gua selalu ngasih info slot gacor buat kalian semua ya guys ya. Jadi ya tolong bantu-bantu ya guys ya. Bantu-bantu nih betnya gua naikin lah guys. Gua naikin aja lah, gua naikin. Gua tekatin ya guys ya, gua tekatin. Bukan tidak bersyukur tapi gua masih penasaran sama Starlight Princess ya guys ya. Apalagi di Rupiah 138 selalu ngasih yang kaget-kaget buat gua ya guys ya ini jaringan kayak uh uh babi babi cancok gua paling benci kalau jaringan kayak gini guys ini apa udah ya guys ya kalau jaringan kayak gini guys ya tapi gua masih penasaran cok kalau udah kasih kayak gini nih pertanda biasanya kan teman-teman wah ini pertanda ini pertanda anjing kali 20 cok kena nggak tuh kena ngentot 600 um Ng, babi babi ya udahlah gua kayaknya udah aja guys karena di sini jaringannya juga tidak bersahabat gua mau pamitan buat admin rupiah 138 tolong dibantu proses withdraw gue dari gue sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.